langsung saja kita mulai yang paling penting dalam perkalian bilangan bulat itu kita harus memahami ini yaitu tanda plus, kalau dikalikan dengan plus, maka hasilnya plus tanda min, jika dikalikan dengan min, maka hasilnya plus, jadi kata kuncinya tanda yang sama itu apabila dikalikan, hasilnya menjadi plus atau positif. Kalau tandanya berbeda, seperti plus dikali min atau min dikali plus, itu hasilnya negatif. Jadi, setiap tandanya berbeda, hasilnya menjadi negatif. Kalau sama, hasilnya menjadi positif. Kita coba terapkan di soalnya, nomor 1, 5 dikali min 4. Yang pertama kita lihat tandanya terlebih dahulu, tandanya plus dikali min, berarti beda, plus sama min beda hasilnya, min. Tinggal kita kalikan angkanya, 5 dikali 4, untuk soal nomor 2, kita lihat tandanya. Min dikali plus, hasilnya negatif. 3 dikali 4, hasilnya 12. Untuk soal nomor 3, tandanya min dikali min. Berarti dia sama, min sama min. Berarti hasilnya positif. Positif, tidak usah kita tulis. 6 dikali 3, hasilnya 18. Soal nomor 4. Tandanya min dikali plus. Berbeda. Berarti hasilnya min. 4 dikali 10, 4, 10. Soal nomor 5, tandanya min dikali min. Itu sama, berarti hasilnya positif. 5 dikali 7, hasilnya 35. Sampai sini sudah paham ya. Apabila tandanya berbeda, hasilnya min dan Apabila tandanya sama, hasilnya plus. Plus tidak usah kita tulis. Kita lanjut nomor 6. Tandanya plus dikali plus. Plus dikali plus berarti hasilnya plus. Karena sama. 8 dikali kali 3, 24. Empat. Untuk soal nomor 7, tandanya min dikali min. Sama, berarti hasilnya plus. 3 dikali 5, hasilnya 15. Soal nomor 8, tandanya min dikali plus. Dia berbeda, berarti hasilnya min. 9 dikali 2, hasilnya 18. Untuk soal nomor 9, plus dikali min. Berarti hasilnya min, karena tandanya berbeda. 6 dikali 1, hasilnya 6. Sudah paham ya? Sekali lagi, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Kalau kalian sudah paham, coba kalian kerjakan nomor 10, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar juga. Sekian dari saya. Apabila video ini membantu, dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.